ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan dari Kak Kristi. Kalau saya baca kita lihat aja nih, di laman akun Instagram Kak Kristi ini mengunggah sebuah pasangan foto momen bersama Leslie Kejora di acara SCTV Music World 2022. Dan kita juga saling banget dengan kalimat yang dituliskan oleh Kak Kristi di kalimat caption. Pertama kali masuk ke entertainment industri, pastinya ada rasa deg-degan. Seiring berjalannya waktu, berkenalan dengan mereka dan banyak mendapat pelajaran yang berharga Hingga sekarang aku bersyukur bisa panggil musisi-musisi bertaleta ini sebagai teman-temanku Wow, Masya Allah banget ya Salah satunya ini Bunda Lesti Kejorak Persepet ya Yang selalu membanggakan kita semua Dan Bunda Lesti pun berkomentar di postingan Kak Kristi Dengan mengatakan Kak, sambil dikasih emot love, waduh, masya Allah banget ya, bahagia sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin banyak orang-orang baik yang selalu mensupport dengan tulus untuk Bunda Melasti dan Papa Bilar. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah info. Ini penting banget ya, untuk kita semua, warga Konoha. Info ini kita dapatkan dari Mas Kengli. Ini soal acara live nanti besok persahabatnya disimak. Sebelumnya di kalimat info caption yang dituliskan, tahu kan mau pertanyaan apa buat besok? Ini kan yang kalian tunggu. Hayo tunggu apa lagi? Pasang alarm kalian di jam 7 malam sampai jam 8 ya. Itu info dari Mas Gongli. Coba kita simak postingannya. Live Syukuran 1 Juta Subscriber Leslar Entertainment tanggal 19 Maret 2022 jam 19.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat di YouTube Leslar Entertainment Ini info penting banget ya untuk warga Konoha yang paling kita tunggu live-nya Bunda Lasti dan Papa Bilar dalam acara Syukuran 1 Juta Subscriber Leslar Entertainment Jangan lupa juga nih untuk kalian tulis pertanyaan beserta username Instagram kamu di kolom komentar ya Dengan hashtag Leslar Entertainment Hashtag berbagi rezeki 1 juta subscriber Wow pertanyaan yang seru-seru nih Pak sahabat ya Mudah-mudahan tentunya rezeki kita semua dan semoga selalu berkah barokah dan untuk kabar berikutnya, para sahabat kita lihat di sini ada momen spesial yang kita dapatkan, sekaligus ini momen membanggakan banget ya untuk warga Konoha di channel YouTube-nya Roma Official dalam acara bisikan Roma yang paling kita tunggu-tunggu juga sudah tayang, persahabat di momen ini kita dibuat bangga oleh seorang Rizky Bilar yang menyampaikan sebuah kalimat dengan serius tegas, persahabat ya kepada Bang Haji Roma Irama karena Papa Bilar ingin menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya bersama Lesi Kejora seperti nahkoda persahabat ya pastinya Nahkoda yang terlahir bukan dari air yang tenang tetapi terlahir di Air lautan yang banyak bergelombang Itulah persahabat ya Bapak ingin seperti itu Ingin menjadi nakoda Di dalam aral rintangan Yang tentunya bisa melewatinya Dan bisa menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana Masya Allah banget ya Kalimat kata-kata yang sangat luar biasa Yang kita dapatkan dari seorang Rizki Bilar Dan Alhamdulillah persahabat ya Bilar, sudah menjadi pemimpin yang baik untuk idola kesenangan kita juga nih Bunda Lesti dan Baby L mudah-mudahan rumah tangga Leslar ini langgeng, bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik momen ini pun pas dari kembali oleh akun Leslar Underskorsi banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Yuni Fahri 2 mengatakan di kolom komentar Masya Allah, semoga kalian langgeng sampai maut memisahkan. Amin. Ada juga komentar lain dari akun Yuhu2407 mengatakan, B. Tolongin suaminya Lesti Kejora bikin standar saya buat cari pasangan meningkat. Wah, wow, Masya Allah banget ya. Memang idola kesayangan kita ini inspirator banget nih. Luar biasa. Podcast yang bagus banget persahabat ya Dari Bang Haji Romi Irama mudah-mudahan Tentunya Leslar Selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Selanjutnya kita lihat juga bersahabat Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Dua jam yang lalu Papa Bilar mengunggah sebuah postingan video nih di rumah Lesla kedatangan tamu spesial Dr. Siska dan Dr. Ekles Wow, kejutan lagi yang akan kita dapatkan nih dari idola kesayangan Semoga bersahabat ya, apapun yang dilakukan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran Amin, dan kita lihat juga nih, momen Dr. Ekles, ini pamitan kepada Papa Bilar ya Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu, semuanya lancar dan sukses